Bismillah. Ini dia kelompok amanah Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Waduh ayo kasih semangat yuk Untuk teman-temannya tepuk tangan lagi Enam anak kali ini juga kembali tampil Boleh tepuk tangan untuk mereka Nuno Tadi Nino udah tampil ini Nono. Ternyata kamu selain ama Bunda, Ayah juga hadir lagi ya. Sini ya. Tuh ini kembar tiga Nino Nono ama Ayah mirip sekali. <tik> <tik> Kelompok Amanah sudah siap? Allah. Kala idza balaghotit tarqi. Selanjutnya Anisa وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَأوُوا يُكَذِّبُونَ والله بابخيرهم بعذاب أليم خلاص selanjutnya عبد الرحمن أحيا ويل يومئذ للمكذبين اطلقوا الى ما كنتم به تكذبون خلاص selanjutnya ثم Selanjutnya Muhammad Abdurrahman Walau kurang tepat Selanjutnya عذم زهرة إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما wa qurisma rabbika bukratan wa asila Allahummarhamna bil Qur'an Bagaimana mengenai penilaian dewan juri kita mulai dengan ka nabila Bismillahirrahmanirrahim uh, Aisha ketika huruf-huruf tebal bibirnya jangan dimonyong ta tira Oh itu salah ya. Itu uh, komentar saya untuk Aisyah. Berikutnya adalah Anissa. Anissa hari ini bacaannya luar biasa, suaranya juga kelihatan dan saya suka hari ini penampilannya dengan khusyuk. Ya, itu. Jadi tenang khusyuk kita bacanya Jadi Subhanallah dari segi makharij dan tajwid karena bila tidak ada kenaikan. Selanjutnya adalah Abdul Rahman. Abdul Rahman huruf demi huruf sudah makin membaik. Uh, namun ketika uh, boma, jadi kurang apa namanya ketika boma kurang monyong mulutnya. Jadi apalagi di uh, ayat terakhir inul tali terus kun tum. Jadi kalau guna itu tidak ada harakah seperti kita sampaikan kemarin uh, guna itu tidak ada harakah. Jadi posisi bibir kembali seperti biasa kun kun tum. Coba. Coba. Terima kasih. Betul, wow. wow. wow. wow. wow. wow. uh, Mom. yang berikutnya adalah Nuno. Nuno kemarin juga karena bila sampaikan huruf simnya, ya, huruf simnya coba saya dengar lagi. sa sa, sa. sa. Coba, jam, sa. coba coba coba coba coba. iya coba coba coba. ya, as <laughs> Oke, okay. senyum dulu. coba no. yeah. coba. Sa. sa. Nah, coba coba as. As. Ya, terus bagus, asa, asa. Ah, oh, bagus sekali, bagus nah. sekali. Narnya. <laughs> Abi Amir selatan. Kevin boleh kali ini Abi Amir pengen duduk ngeriung sama peserta. Boleh, di mana Kita duduk sini Bi. Ya. Kita cerita cerita sama Abi mau duduk sini? Ya. Di sini, sini, sini. Ayo sini duduk sini. Sini, sini. Abi duduk sini. Iya, aku duduk di sini. Kalau mencari ilmu. Pandanglah guru. Al-uyunu malaikul kalam. Pandangan ini adalah merupakan senduk pembicaraan. Wujuhu yawma idzin nadhira. Ila rabbiha nadhira. Hari itu kita semua insyaallah sedang di surga. Allah beri kesenangan-kesenangan yang tak terhingga. Kita berlari-lari di surga, di bawah pohon-pohon yang indah, yang begitu tinggi menjulang. Allah beri kesenangan jasmani. Allah beri kesempatan kita untuk memandang semua nikmat-nikmat Allah yang begitu agung, begitu dahsyat. Kita senang, kita bahagia. Kita tersenyum bersama ayah kita, ibu kita, saudara kita teman-teman kita ketika kita di dunia sama-sama menghafal Al-Quran, tiba-tiba terdengar suara, hal azidukum ala hada. Allah memanggil kita, mau nggak aku tambah lagi nikmatmu, mau nggak aku tambah lagi nikmatmu, penghuni surga menjawab, ya Rob, apakah ada? Yang lebih daripada ini, Ya Allah. Ini sudah sangat dahsyat. Ini luar biasa, Ya Allah. Apakah ada yang lebih daripada ini, Ya Allah? Allah, tiba-tiba, farufi al-hijab. Dibukalah sitar. Allah menampakkan wajahnya. Allah menampakkan wajahnya. Kita melihat wajah Allah, subhanahu wa ta'ala. melihat wajah Allah subhanahu suatu malam Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya ketika nampak di depan mereka di angkasa sana bulan purnama sahabat mendengar Rasulullah bercerita Satarau darabbakum kama tarau hadal batra kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan purnama ini tidak silau sama sekali dan jelas melihat wajah Allah Subhanahu wa taala Inilah makna ayat yang barusan dibacakan oleh ananda Aisyah wujuhul yauma iz-zahirah ila rabbihana zahirah Saudaraku anakku semua Sabarlah menghafal Quran Kau tidak sia-sia Tentu saat engkau akan mengandeng tangan ayahmu Tangan ibumu Tangan saudara-saudaramu Tangan sahabat-sahabatmu Dan engkau akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah mudah-mudahan kita termasukkan Beruntung itu ya Bia. Dan Nabi menyampaikan ini Bikin olah- holaka kecil seperti ini Sebenarnya teringat ketika kau masuk Masjid Nabawi khususnya ada halak-halak kecil, kelas-kelas kecil Ketika kita berjalan lebih jauh lagi masuk ke Raudho Terbayang di sana saat itu Nabi Muhammad Bersama dengan para sahabatnya Mungkin sana ada Abu Bakar Ada Umar, Utsman, Ali Ada kelas-kelas kecil Menyampaikan wahyu-wahyu Dan mudah-mudahan kita juga Tidak hanya Allah itu juga Nabi Muhammad SAW Nanti di surga ketemu ya Terima kasih ya Terima kasih semua Salim-salim ke Abi salim kami. Bismillah Abi itu selalu Justru Abi yang salim Kepada para pengapal Al-Quran Sunnah Rasulullah Kita mencium anak kecil Yedi. Karena mereka tidak punya dosa <laughs> Boleh kita untuk Abi Amir Faisal Sekarang Pak Irfan akan Buka bareng nenek dulu deh yang lain boleh mengucapkan salam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.